Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Lepas power supply ya Cara lepas power supply Atau cara bongkar power supply ya Ya, bu bukan bongkar ya, melepas pasang power supply ya yang ada di printer sebuah Canon G3000 ya hmm. oke, okay, namun sebelumnya ya, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf ya, karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara suara mobil sepeda motor sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi oke, okay, kita lanjut, yang perlu kita persiapkan adalah sebuah obeng min ya, ini sudah saya persiapkan obeng min seperti ini nah, kemudian kita putar ya kita putar balik arahnya ya printernya itu kita balik seperti ini nah, supaya menghadap seperti ini nah baru kita angkat ya angkat ininya ya nah, bentar kita perbaiki dulu supaya bisa kelihatan ya kita angkat angkat seperti ini seperti ini Bentar ya Saya perbaiki dulu Nah ini ya Diangkat seperti ini Ini ada lubang ya Ini ada lubang Ya kelihatan ya Ada lubang Nah ini dengan obeng ini kita masukkan di lubang ini ya nah ya masukkan ke obengnya ke dalam oh, sudah mentok kita arahkan ke sini ya arahkan ke kanan gini ya tag gini ya arahkan ke sini oh, sudah terbuka kunciannya baru kita arahkan ke ke sini ya nah pertama kita arah mentok Masukkan dulu obengnya Arahkan ke kanan Setelah itu baru arahkan ke kiri Nah Langsung ya kita praktekkan Mentokkan dulu dan mentokin ya Baru arahkan ke kanan Ya Nah setelah itu baru Arahkan ke kiri Ya Allah hmm. On ya Terjatuh oh, Kameranya Nah ini langsung terlepas ya hmm. Kita ulangi lagi ya Nah dan nah, ya, kita ulangi, saya pasang lagi ya kita ulangi supaya lebih jelas hmm. masukkan ke bentuk arahkan ke kanan ya, nah baru kita ongkek ke kiri ya nah, langsung terlepas ya hmm. nah, cara pasangnya mudah saja ya kita lepas dulu ya ini kita lepas dulu ini kan ada soket tuh kita tarik saja, tarik Nah, sudah terlepas nah, Kalau kita mau ganti, tinggal ganti saja ya Dengan sama yang baru, kalau mati ya Kita ganti sama yang baru, nah ini Anggaplah ini baru, kita masukkan Kita masukkan soketnya Oke, sudah ya Sudah Sudah Kita, cara masukkan adalah Masukkan sebelah kiri dulu ya, ya gini, masukkan sebelah kiri, kalau sudah mentok baru kita dorong ya, dorong ke dalam, dorong ke dalam baru kita tekan, nah sudah ngunci ya, seperti itu cara masangnya mudah ya sangat mudah nah, cuman seperti itu saja, nah baru kita taruh ya, taruh kembali printernya nah, cukup seperti itu, seperti itu saja, cara bongkar, lepas pasang pada sebuah kanon ya, perintah karung ini untuk ya, demikian ya semoga bermanfaat wabillahi topik wal hidayah semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh